Hai Wow gila dim makan hai Oke okay, selamat datang di mana gamenya part ke-11 ya part ke-11 dan ini bisa dilihat workshop kita udah rame ya teman-teman. Ya ini play udah mulai standby di sini juga. Kita di sini kita cek growbook. Oke okay, growbook kita akan makin banyak dong. Pasti karena udah ada play. Play langsung. Langsung kita naikin dulu. Yang play juga dinaikin. Oke mantap. Langsung aja. Oke mantap. Di sini play bagi latihan. Kita cek. Oke, nanti kita siap-siap Battle Arena juga. Uh mantap. Kita cek dulu dong buat teman-teman kita. Cuman orde -or oke okay, di atas, ada Pamela. Oke, okay, langsung aja. Oke, okay, langsung aja. Oh iya, kita cek dulu dong. Kita banyak resep nih. jar ini nih, pure jar. Mungkin kita bikin dulu ya. Nah kita dapat resepnya. Kualitasnya yang bagus yang ekoloka. Oke, langsung bikin dulu. Oke, mantap. Kita bikin dulu, lumayan aja kehabisan. Mungkin kita bakal dapat resep baru lagi, ya, teman-teman. Karena untuk battle, kita harus selalu siap-siap, ya, teman-teman. Okay, kita dapat resep baru lagi. Kita harus terus-terusan bikin nih, teman-teman. Ayo, Jar, kita bisa bikin. Oke, okay, mantap. 96 Oke teman-teman di sini kita bisa ini ya. Oke, tugasnya udah. Amber soup. Kita harus amber soup. Kita belum ada ya. Oke, okay, jangan lupa kita cek dulu student store. Mungkin ada yang baru di sini. Oh, di sini sekarang jualannya banyak ya. Mungkin kita cari resep aja. Oh, ini ada alchemy steel. Oke. Okay. Black Steel, oke okay, di sini bikin Black Steel dan ini apa Malinwater W dua, ini nggak ada ya? Jangan dulu deh, kita cek satu-satu. Mungkin ada yang baru, kafetaria kita cek. Oh ini ada siapa ini? Halo. Oh, ini ada yang baru. Oke, mantap. Kiss cake. Goat cheese. Oke, mantap. Dan di sini kita cek juga Si gendut. Si gendut ini ngejual apa coba? Dan ini apa? Nggak tahu. Nih jangan dulu. Uh, mendingan kita cek-cek dulu resepnya ya. Pemirut oh, ane sih gosip, kayaknya nggak terlalu penting deh. Infir mari kita cek. Uh, gila parah. Apa ini banyak banget bukunya? Oh bikin nektar, mantap. Wah mantap nih. Waduh, cuman kitanya. Waduh, kita harus jualan, jualan dulu. Attack fruit. Jualan apa? Coba. Waduh, sayang banget. Di sini banyak banget tapi uang kitanya miskin ya udah deh nggak apa-apa biasanya kita oh ke kampus ground coba cek lupa biasanya di sini ada penjual juga Di sini juga ternyata ada tiga cuman kita nggak ada uangnya Oke deh kita ke workshop dulu kita save dulu harus bikin-bikin sesuatu untuk dijual ya teman-teman Oke kita ke workshop dulu Oke, kita save dulu. Jangan lupa. Oke, mantap. Kita harus jual-jual dulu apa? Cuman kita kehabisan bahan. Oh, mantap ini tangerin ya. Mungkin untuk sekarang saya mau ngumpulin-ngumpulin bahan dulu ya. Nanti di skip dan kita langsung ke sini lagi, oke? Okay? いらっしゃい! Oke okay, teman-teman, jadi tadi udah ngumpul-ngumpulin ya Langsung aja ini Dan masuk ke workshop Ternyata karena kita udah banyak beli resep tadi Saya udah beli resep Uangnya udah dijualin Dan langsung beli resep Tapi belum semua ya Tinggal di UKS ini belum semua Saya beli Dan ternyata ada story-nya juga Oke, okay, teman-teman. Tadi udah beli resep-resep, tapi belum kebeli semua ya. Kita jangan lupa, save dulu. Ini kita mulai lanjutin lagi storynya. Sedang ngumpulin landok di The Hague ya, dan beberapa bahan lainnya. Mungkin kita cek dulu. Ini bisa bikin gak? Banyak yang harus dibikin, dan ini harus pakai bitter grape. Tangerian ini bitter grape dimana? Lupa atau dimana? Harus cari lah dulu, oke deh teman-teman. Langsung aja kita mau ini dulu deh. Satu-satu kita bikin satu-satu. Untuk sekarang, kita langsung ini aja ke student fair ya. Kita lanjut ke tugas karena kita masih punya kelas. Oke, okay. ada tugas mineralogi. Kita lihat. Oh, ini dan gurunya itu Dior. Oke, okay, kita terima. Oke, okay, kakek tukang tidur. Kayaknya penyihir tingkat atas kali ya Oke, okay, dan makin sini makin gelap. Oke, okay, mana ruins? Keluar. Oh, dikasih aljar juga. Sama Aki. Oke, okay, kau bisa ke mana ruin Oke, okay, jangan lupa kita ke workshop dulu persiapan. Jangan lupa kita cek dulu di sini eljar, lalu, -lalu nektar udah ya. Jangan lupa di save seperti biasa. Kalau udah di save. Harusnya kita sintesis dulu ya teman-teman. Kita cek dulu deh yang bisa disintesis di sini. Nektar harus pakai nek pakai tangerin ya, pakai tangerin. Oke okay, deh. Oke okay, tangerin udah bisa. Mulut sama salt kita bikin salt dulu. Salt oke okay, kita bikin tiga. Langsung kita bikin nektar pakai tangerin oke kita bikin nektar mantap Si Pamela kawaii banget, sebenarnya nih cantik banget, cuman sayang dia udah jadi hantu. Oke, okay, item black liquid. Bisa dibuat dapat resep baru lagi. Nektar dan bisa dibuat amber soup di sini amber soup. Attack fruit, ternyata pakai attack fruit. Ya, sayang banget ya. Susah bikinnya. Dan ini harus pakai radis kok. Kalo... Oh iya, radis gak bisa. Gak bisa. Oke kita bikin orange bomb dulu. Cuman kita butuh tangerine. Oke deh. Mana tadi? Orange bomb. Nah ini. Tangerine, flour, sama glitter clouds. Oke, langsung skip aja ya. Oke orange bomb. Mantap. Ini belum bisa. Wood timpani, apa nih Wood timpani? Oh, ternyata bisa bikin. Mantap. Oke, okay, kita bikin wood timpani ya. Mantap. Lalu ada yang bisa dibikin Silver Trade, ini masih belum bisa ya. Glowing petal apa tuh? Ini press it, test tip apa nih? Aduh, pakai tangerin lagi. Oh, ini bisa pakai nectar. Oke okay deh. Oke, okay, mantap ini buat apaan? 25. Oh, ini bisa pakai Oh, Musou. Jadi beda lagi. Oke okay deh. Kita bikin sintesis. Waduh, pakai flame. Kita harus bikin flame dulu, nanti kita bikin flame pakai weldsmith, waduh beda lagi. Weldsmith beda lagi, masuk, Beda lagi. Jokerfish, oh beda lagi. Gila, bikin flame-nya dulu deh. Oke, kita bikin black steel. Black steel dulu deh. Oh. Di clear water. Mantap bikin hmm, black steel Oke, okay, ada red steel. Bikin red steel. Oke, okay. bikin banyak banget di sini. Ini masih belum bisa. Flame-nya belum bisa bikin, kita bikin Flame dulu tadi. Oke okay, mantap. Nah ini, kita bikin yang ini. Oke okay, kita pak bikin Smoked Fish. Banyak banget di sini yang belum kebikin ya teman-teman. Oh ini, banyak sekali. Oh ini SP mantap Kita harus beli God Milk dulu Oh kita nggak punya Lando ternyata Oke teman-teman tadi udah bikin-bikin ya Mungkin kita lihat cek robok Mungkin ada yang naik atau enggak Enggak, belum ada Oh, ada ternyata Yurjar Oh, mantap ini Jess Naik semua Oh, mantap apa ini bikin Angel Wing nanti deh Oke ini healing echo tornado buruk tornado fit naik tolong bikin archipelius Oke, kita cek. Mantap. Full Inilah bagusnya kalau kita banyak sintesis ya, teman-teman. Status teman-teman kita langsung naik. Bujuk 2000 gila parah. Reincarnation. Perlu latihan ini. Oke, okay, play. Oke, okay, sekarang yang Pamela kita cek, belum ada ya. Eh, fan ini yang fan salah. Mantap. Okay, udah semua ya udah semua tadi song play udah Pamela udah Oke okay, udah pada naik semuanya nanti kita sintesis lagi kalau oh, sekarang kita langsung lanjut ke storynya ya teman-teman ini nanti banyak yang di skip tadi karena banyak kumpulin bahan-bahan juga kemana ruin Oke okay, kita diserang monster ternyata. Oh belajar formationnya di sini ternyata. Tapi <laughs> untungnya udah tahu ya. terhujuk monsternya Oke lihat tutorialnya dulu mungkin ada sesuatu mungkin yang bagus atau gimana Oke, okay, akhirnya kita bertarung. Wah, ini harus di-unline semua ini. Tiga, cuman kuat semua. Oke lah, damage-nya kena SP. Oke, okay, mantap. Wih, mati ini Yang lemahnya dulu kita matiin. Guru, kenapa tuh? Kutekin Analyze. play star shoot. belum bisa ngabisin SP. Eh, uh, mantap. Makin sini musuh kita makin kuat tuh. Susah banget. Kita di sini mulai nyari, ya. Oke, okay, gathering all. Kita mau nambang dulu. Oke, okay, tutorialnya seperti apa? Kita cek. Oke, okay, kita mulai tugasnya. Ini kenapa, aki-aki? Sini ada apa? Item-item nanti kita kembali lagi, ya. Uh, ada dua tempat langsung aja Grand gear the gear yang gede dan kita harus ke sebelah kanan ya ada item baru Oh 600 lumayan Waduh kena lagi, kita cek musuhnya seperti apa Waduh Wah, wow, gila dimakan Jangan lupa kita analyze dulu. Pasti di analyze. Mati kau. Bagus. Musuhnya gila-gila. Satu beat. gila sp-nya jangan lupa analyze yang ini ya matiin dulu yang flotor oke mantap gila musuh yang biasanya aja susah wujud Oke, mantap, pengen dikit lagi. Ya, Gila, susah banget di sini. Bener-bener di sini ya, mungkin kita. Ya... Hell, untung untuk udah ada Heljar, habisin. Mungkin ini status kita bener-bener harus diupgrade ya, teman-teman. Kita lewat-lewatin dulu aja. Ini musuhnya terlalu kuat, yang biasa aja udah kekuatannya banget bangetan. Guju. Kayaknya di sini banyak item yang berharga nih. Oh iya benar. meja uh, mechanical box gear box bikin gear box ini kemana lagi jalannya oh kesini kali bukan banyak banget jalannya di sini aduh Oh dan di sini bisa masuk ke langsung ke Living Forest ya teman-teman. Tapi mungkin kita di sini misinya kan buat nambang. Gila, Waduh Iya, ya, parah. Ih, hampir aja. Belah kanan, termometer, galian scoop ini ke arah mana? Gila, itu tadi. Ke jalan yang tadi, yang di mana, nih? di sini pusing banget jalannya Oh ini cuman di situ doang sedikit banget dan kita langsung ke atas dan di sini nggak bisa nambang lagi ya teman-teman Susah banget ini mau jalan doang harus dilewat-lewatin ini. 6 jam, udah 6 jam. Wuh. Oke, kita ke bagian kiri ya. Oh, di sini ternyata di sini mungkin ada radis kali. Oh iya bener kita bisa bikin item-item baru. Dan di sini lumayan banget, banyak. Ini ya, uh carrot juga banyak. Oh attack fruit akhirnya kita bisa bikin. Waduh, waduh, waduh. kesananya gimana ini Bujok ini gimana kesananya cara kesananya gimana itu ternyata di sini ada jalan kirain jalan mana coba uh ini jalannya parah banget dan harus memutar jalan tersembunyi Aduh jangan dulu lawan-lawan lah standar Maxport Fireblade. Oke teman-teman mantap banget Kita udah dapet ya Dua-duanya berarti tinggal kita kembali Jalan kembalinya aja Pusing ini guning Ayolah udah kedua tempat nih di sebelah sana nggak tahu ada nggak tahu enggak ya udah cuman dua jalan doang lah mudah-mudahan nilainya bagus ternyata kembalinya udah langsung ya, teman-teman. Oh, dapatnya B ternyata. Kita dapatnya B ya, lumayan loh. karena misinya juga agak aneh. Gimana gitu lah, agak susah juga. Mantap, semuanya udah ngumpul ya. Bikin heljar. Jadinya pengen A terus tapi untuk kelas ini bener-bener gimana ya susah kali ya Oke mungkin sampai sini aja teman-teman ya Makasih udah nonton banget maaf kalau misalkan ngebosenin ya teman-teman Karena ini aja banyak bikin-bikin barang ya dan banyak beli-beli resep juga Mungkin terima kasih buat yang nonton ya Jangan lupa di komentar aja mungkin kalau bosen mudah-mudahan bisa ini ya Jadi nambahin nemenin tidur <laughs>